jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena channel ini selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat di Indonesia daun kemangi sering dijadikan alapan atau perlengkapan sajian makanan dibalik rasanya yang segar Ternyata daun ini menyimpan berbagai manfaat kesehatan. Lantas, apa saja manfaat daun kemangi yang bisa diperoleh? Saat ini, daun kemangi banyak dimanfaatkan untuk melengkapi aneka kuliner. Namun, masih banyak yang belum tahu jika daun kemangi juga bermanfaat untuk kesehatan. Daun kemangi mengandung beberapa nutrisi penting diantaranya air, protein, karbohidrat, antioksidan lutein, dan zeaxanthin Tidak hanya itu, daun kemangi juga mengandung nutrisi penting lain Seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan kalium Kandungan tersebut baik untuk tubuh dan dipercaya bisa membantu menangani beberapa masalah kesehatan serius pada pria. Berikut manfaatnya. Memperkuat masa hidup sperma Manfaat pertama diambil dari kandungan arginin yang dimiliki oleh daun kemangi Kandungan tersebut terbukti dapat memperkuat masa hidup sperma Sperma yang kuat sangat penting apalagi untuk pasangan yang ingin menambah keturunan Perlu sperma dan sel telur yang kuat Supaya proses pembuahan bisa terjadi Mencegah Mandul Mandul merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun terlebih untuk pasangan yang sudah menikah oleh karena itu kemandulan menjadi sesuatu yang sangat ditakuti nah untuk berjaga-jaga dan pencegahan daun kemangi bisa menjadi salah satu solusinya Mencegah ejakulasi dini Kepuasan dalam berhubungan intim bersama pasangan merupakan salah satu bagian utama dalam pernikahan Banyak pasangan yang mengalami masalah hubungan yang kurang harmonis Karena tidak mengalami kepuasan dalam hubungan jika seperti itu, mengkonsumsi daun kemangi bisa menjadi salah satu solusi andalan Mengontrol minyak di wajah Manfaat daun kemangi untuk pria selanjutnya Selain bisa membantu mengatasi masalah-masalah vitalitas kaum Adam Namun, ini juga dapat mengontrol minyak pada wajah Produksi minyak pada wajah pria cenderung lebih banyak dibandingkan dengan wanita Dan dapat menimbulkan jerawat Hmm, seru Kesimpulan dari video ini adalah, rajin-rajinlah mengkonsumsi kemangi agar Anda semakin berkasa. Demikian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.